balik lagi di kreatif Media YouTube channel. Tepuk tangan, tangan Nih balik lagi di segmen Crazy Rich Pekalongan Kemarin sempat ada teman saya, ini teman saya lagi nih namanya Adi. Islam dulu Pak di Adi CS dikenalnya Adi CS, CS nya apa ini? Sudi Artonya S nya? Cayanto Sudi Arto Adi CS, tapi lebih dikenal di teman-teman SMA itu Adi CS, Adi CS. Ini teman SMA hmm. dulu, adik kelas di bawah 2 tahun Nanti ada pertanyaan lagi soal, soal background nya Sekarang mau kenal keluarganya dulu Mas Adi Ini Mas Adi lahir di Jogja, Jogja ya? Tapi terhitung asli pengalaman karena Bapak Ibu pengalaman Papa Iya ya? Karena di Jogja itu cuma brojolto. to Droll, Jogja bisa langsung di Pekalongan. Pasal makan terus Bapak Ibu asli Pekalongan, asli Pekalongan, pekalongan. pekalongan. semua. Okay. SD, SMP, SMA juga Pekalongan. Yo. SD, SMP, SMA, IOT, TK, TK, di Pekalongan. Yo saya berarti dari... Pak cair, bati, bati. Hah? cair Nanti kalau mau mau ke pekalongan Prabowo, iyo, Yo ya. yo Pekong. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Empat. empat aku nomor tiga, tiga. satu-satunya cowok ada adik cewek oh kakak, kakak aku juga cewek, cewek adikku satu cewek uh, background keluarga naik, naik papa patean ya tadi ya Iya jadi papa itu gimana? dulu mamaku sama papa aku menikah papa itu sebelas perserara hmm. asli banyureb sini nah, dia nomor nomor delapan apa nomor tujuh gitu oke okay. nah terus uh, papanya dia itu asli dari Sina, oh gitu. terus dia ke sini bikin usaha toko bat pate, oh, bat pate. toko bat pate okay. nah, terus uh, papaku tuh mantuin bantuin bapak uh. aku bantuin, lalu pas mereka sama mama dia sudah mulai nyalesi pate uh. jadi beli dari toko, diambil, jual, beli, diambil, jual terus akhirnya lama-lama dia lihat apa ndak bikin aja uh -huh. akhirnya dia bikin, pertamanya bikin di sini, di cafe ini ini cafe oh, itu rumah, oke okay. jadi dulu ini rumah pertamanya Sehat mama papaku. Oh. Rumah pertama banget. Nah, di depan rumah yang kafe ini tuh rumah, yang belakang situ tuh tanah kosong. Oh. Kayak asa, apa? taglan lan Terus itu dibikin buat bate, buat buat apa ya? Buat ngeprint nih, buatnya blone oh, terus dibikin opate, yang iket, yang lipet ya gitu-gitu. oke. Oh, okay. gitu. Ini sebet bocoran di cafe ini kita dia ya, di Arto Gelato Cafe ya. Sebetnya Arto Gelato Cafe apa ya, gimana gitu. Arto Kafein jelato. Arto kafein gelato Ini kafenya barunya Mas Adi yang yang keren banget, keren banget dari desainnya, dari semuanya Yo, konsepnya lumayan, lumayan, lumayan. keren banget. Itu udah sempat bocorin, Nanti kita ulik lagi dalam lagi. Yo. Nah baru uh, mamanya uh, backgroundnya gimana? itu tadi dari papaku, ah, dari papa nah, kan? mamaku itu juga si Pekalongan dia itu dulu rumahnya di Soroknen, hmm. di lapangan Soroknen, di Jalan Seruni, itu hmm. dia lima persetara, dia, dia nomor 2 nomor dua, ya, terus kataannya sih dulu dia dikejar-kejar sama papaku <laughs> ya katanya banyak yang ngantri Ayy. terus uh, yaudah singkat cerita kuliah di Saltiga, lulus langsung menikah langsung, nikah. langsung menikah tahun depannya langsung punya ya, anak nah, kakak aku yang pertama nomor satu. Nah, itu sudah sambil rumah di sini dan sudah hmm. sudah bikin batik hmm. tapi gitu. hmm. dari dari tahun pertama nikah udah usaha batiknya udah, udah. itu ya sudah ya itu masih mulai mulai barulah. Okay. nah baru anak anak pertama kan cewek dua cewek dua cewek terus aku nah. terus yang uh, terakhir cewek juga terus yang terakhir itu ceritanya itu Dulu waktu punya anak aku itu cowok hmm. udah mau di stop. Uh. Tapi sama sama nenekku yang dari mama uh. bilang, "Kasihan aku sih, satu laki satu laki." Satu laki satu laki buat tatay buat temennya aku. Siapa uh. tahu anaknya cowok juga gitu. Uh. Terus keluarnya brojol brol cewek. Suaranya, bro bro, cewek. Uh. Terus dipilain lagi sama mama aku. Lagi -lagi. Satu laki satu laki. Enggak guys, cikok cikok cikok wes. Batas wes, batas. Tuh. Ya gitu. Itu emang Uh, Kalau mau ngejar cowok, itu kebanyakan yang paling kuatnya cewek. Gitu. Iya, berarti kutunya nggak apa kakek, pokoknya. Iya, ini metode lanang. Iya, sama gua, namanya Steven. Ya, weskin, tuh, namanya gua Terus, yang nomor satu kegiatannya apa, Mas Adi? Nomor satu itu, dia kuliah di OSI dulu, interior design. Uh, terus pulang ke sini, dia bikin usaha mebel, uh, bikin usaha mebel, dia bikin desain juga. Sebenarnya lumayan ramai, uh. gitu. cuma dia memang perorangan, jadi dia sendiri uh. itu nggak bikin, gak bikin kayak perusahaan itu, Kaya gitu ya. Terus akhirnya uh, dia cuma dari interior design, uh. karena sama Papa kuat, dia usaha pate, uh. akhirnya mau bangun pabrik, uh. harus... Cici ku yang suruh bangun, <laughs> siap, terus mau bangun rumah, cici ku cici yang suruh bangun. bangun, mau bangun kafe, cici ku yang suruh okay. bangun, Interiornya okay. ya, yang layout -nya. Ya, bangunan-bangunan uh, ini semua saya Anu di Oke, okay, Bisa seng, uh, terus yang Nomor 2 itu dia, dokter. Uh, dokter ini masih spesialis di UDI. Di tapi masih belum selesai spesialisnya. No, Oke, okay. dia tahun depan selesai. Tapi emang dokternya emang lama sih, satunya aja ya, emang lama. lama. lama. Nah, yang nomor terakhir udah, nomor terakhir masih kuliah. Masih kuliah, masih kuliah di, di... di Prasetya Mulia, Jakarta. di Jakarta. Oke, okay, Jakarta itu backgroundnya dan gak ada kuliner ya kalau tadi ya disebut ya Enggak ada gak ada kuliner ada. nanti kita kulik lagi soal backgroundnya itu a terus berikutnya Mas Adi tadi kan dari kecil sampai sampai SMA ya mm. itu dia mengalokan SD yeah. di Pius apa gimana iya bener rest ini kalau SMP nih Wong Wong Cinoi oh di Pius kui ya <laughs> bener bener SD a SMP di Pius SMA masuk ya sama satu sama satu terus uh, SMA tidak lulus Cuma sampai kelas 2 di SMA 1 eh. Terus pindah ke Amerika Tidak lulus api masak aja mau pindah? Ya pindah aku perhatikan kan orang lulus di oh, SMA 1, yeah. 1 nah. <laughs> Yo. Nah, nah. Terus pindah ke Amerika setahun selesai Paling ke sini uh, Mau lanjut kuliah disana, di sana Di San Francisco oh, Terus lancur. tanganku ke nih. Oh. Akhirnya penanganan di sini di Jakarta Terus juga hmm. Singapura Sampai ke sini berarti ya? Uh, hmm. jadi waktu itu kecepet itu waktu waktu musim liburan. Hmm. Musim liburan, malam-malam jam setengah 10, di rumah gak ada orang sama sekali. Kecepet, aku cuma sama kakakku yang pertama tahu oh. Terus akhirnya langsung dibawa ke Budi Rayu. Nengkono di ketok ditidurin, hmm. Diinpus, hmm. cuman tangannya cuman ditaruh nanpan, terus ditutupi pakai kain, hmm. suruh nunggu dokternya dateng 2 jam setengah. Aduh. Hmm. tahu gitu kan langsung ke Semarang. Ah. Ayo. Cuman untungnya ya wis. Ya wis lah. Yawis mending lah. Yawis Orang yawis. untung. <laughs> berarti kakak nomor satu sempat nemenin di Amerika ya, berarti? Nggak. Oh, Jadi okay. aku ke Amerika tuh sendiri. <laughs> nah, di sana kenapa berani? Karena ada, ada yang memakai yang paling kecil tuh tinggal di sana. Hmm. Sudah belasan tahun. Aku tinggal sama dia. Terus sekolah SMA di sana. Setahun kan? Setahunnya, setahun nah, Oh. Nah, itu uh, di Amerika berarti SMA, SMA setahun oh. balik ke Pekalongan apa? ke hmm. okay, Pekalongan. Nah, kenapa? Oh iya yeah, tadi ya, kalau Amerika karena ada ada saudaranya itu ya tadi. Iya. Yeah. Nah, kalau Amerika kan yang kasus yang sering muncul di berita itu kan rasisme tuh soal negro lah orang hitam lah itu. Nah kalau Asia di sana jadi itu kan sih jadi diskriminasi. Sebenarnya masalah rasisme itu tuh dari dirinya sendiri ya. Hmm. E, kayak contohnya aku tidak menganggap diriku rasis karena apa? Karena e, yo aku karo kapewangi yo ngembun. Hmm. Pak Cino, Jawa, Arab. India, Panta, hmm. opo di kembal kafe dan misalnya aku nyebutnya, oh Cino, oh Jawa, oh Arab ya karena memang mereka itu nah. misalnya aku disebutnya Cino, kayak, memang Cino, Cino. Gitu. tapi uh, disebut Arab ya? ya. gak nah, memang Arab ya. <laughs> Oh orang-orang oh, yang Arab ya. <laughs> orang sih aku bangga <laughs> nah okay. misalnya kayak di, di masalah rasis itu sebenarnya gimana mana sama okay. di dunia ini dimanapun sama Media Afrika pun ya, misalnya nongkrong Cina sini ini kan karena aku bisnis batik, nah. ada masuk ke sana, ada sales, datang bilang ngonea Amerika aku, eh ngonea Afrika aku, ngonea krunen nongkrong di Cina, oke, masuk gigi gigi, duit duit duit langsung padi, wih soalnya Cina kan sekarang masih booming, nah. ekonomi ini nah. gitu, jadi sebenarnya di mana-mana sama aja, sama aja, rasisme sama aja, tapi nah. soal diskriminasi orang-orang di kasus orang di masalah kalau di sana tetap tetap ada masalah, hmm. tetap ada masalah. Cuman kita kan nggak tahu, gitu. hmm. ya kan? Kita kan tinggal di Indonesia soalnya. Ya. Hmm. Itu ya buat itu aja sih buat insight, buat Yo. wawasan. Neng, Amerika gitu ya sih soal neng, misalnya rasisme Asia orang Asia, wah ya, ya. Asia, Iya. Terus uh, mau kan SMA nih Amerika nih San Francisco. gue sempet uh, SMA nih di Texas. Hmm. Macam, Texas. Terus aku mau kuliah tuh di San Francisco. Hmm. Tapi yang keluarganya tadi adiknya Mama di, itu Texas. Texas. Texas. Texas cowboy ya cowboy cowboy, Eh <laughs> <Cowboy>. sama <laughs> di Texas uh, baru pindah ke Texas itu apa uh, ya? Jadi di Texas tahun pulang ke sini liburan oh. mau berangkat ke sana cepet, kita oh. gitu, cepet liat nih tangannya. Uh, uh. Nah uh, terus di operasi-operasi di Singapura operasi sebelas hey. kali terus gitu ya ya wes mikirnya sisa kuliah sana wes sisa oh, tinggal sana oh. daripada pindah-pindah lagi nah. dokternya tak cocok. Okay. di kuliahin nabi ini salah satu school di kuliah di Singapore, di oh, di nah, oh, <laughs> mm, Singapore. Aku mikirnya, Singapura Singapore, Singapore. Eh kampusnya apa sih? Kampusnya itu private school, private school. Jadi dia ngambil dari OC namanya nah. University of Newcastle. Eh, uh, jadi nah. bukan bukan public school di sana, okay, private school. Nah, uh, apa yau okay, majornya ini jurusannya di kan marketing ya. management, marketing management. Cocok lah ya. Di running bisnis, nih, mati di manajemen gitu, bro. Yang ngomong-ngomong sih, cocok, loh Tapi, biar nih ngomongnya terlalu terlalu aku kenal yuk, yuk, kenalan lagi, wis, kecil. Biar, biar, biar SMA dia ya. Mulai, hati, ke hati so, kenal, so, akrab, cowok, kayak mau, ini disampaikan, yeah. terus, in inklusif terus, terus, terus, terus. Oke, tadi kan okay, ini, uh, mau tarus, lulus, lulus kuliah, terus, eh, uh, taruhin, mikirin, meh, F&B, gitu. biar, biar sebenarnya itu nggak pernah ada kepikiran mau bikin kafe, hmm. cuman uh, ya nggak tahu ves ini ves ves ves start diri mungkin ya ves masih hmm. pegitu. Ah uh, dulu itu aku sering main ke Coffeian Biar ke tempat teh karena Cik Cik Cik kakakku itu kan uh, sahabat teh cikris. Hmm. Uh, bahkan dulu aku main ke sana ves uh, jaga koya ttw jadi kalau misal datang Diti sini sini sini <laughs> bikin kopi, bikin sendiri, nah, makai-makai mesin oh, dan segala macam. keombrero okay. pesen kopi orang bayar. Oh, oh, sebenarnya right. wes-wes, wes teket wes, wes itu lah. Nah. terus ini tempat ini tuh sebenarnya itu mau dibikin toko batik. sekarang oh, okay. kan usahanya papa kan batik. batik uh. ya mau bikin toko batik uh, di rumah lamane ini. Uh. terus uh, kakakku aku yang pertama itu dia usul, dan ini kan dikasih kilat aja di oh, belum ada. Uh, waktu itu belum, belum ada belis ya? dan belum ada spare cup, cup dan, dan belum ada yang lain uh, itu sini sudah mau bikin gitu uh, tapi uh, aku suruh aku investasinya mono mending bikin kafe aja sekalian uh, udah akhirnya singkat cerita jadilah kafe ini, hmm. kafe gelato uh, cuman uh, ya enggak gelato ya oh, karena, Ada main karena makanannya ya proper eh uh, kopi. ya kopine ya uh, kita pakai yang proper gitu proper, bukan proper. cuma asal tak kopi tok uh, ada standare lah ada standare heeh uh, enggak asal, asal ono tok asal ono gitu. nah wi eh iki ke apa mereka kategori krisis soalnya Gak ada background FNB oh, udah tadi ya? Kan gak ada, ada ya? background FNB tapi terus dokter, Yo. terus ke teriok yang kecil masih belum selesai kuliah, gitu. Gak Yo. ada background FNB tapi selain nekat masuk ke di FNB, ya, gitu. Iya, uh, itu ada Yo. masuk pertimbangan lah dulu, itu Iya, gak ada background F&B, eh, uh, pertimbangan ya, heeh, nah. orang. Saya pakai merem gak, wek? Nek wes, saya, kok di jalan ini sih, wes? Cuman lalu, ya tetep uh, tetep ada survei kan? So, tetep ada survei, uh, lihat di Pekalongan seperti apa. Uh, uh, eh Misalnya ini, aku nggak ngerti kalau ini begini, itu beberapa tahun yang lalu akan laku atau uh, enggak. Tapi kalau sekarang aku melihat ya umurnya baru 8 hari sih. Yeah itu uh, diterima positif positif ya? positif sejauh terus, ini ya ya semoga ya. sih positif terus terus ya tahu iya. ya cuman uh, hmm. sejauh ini sih positif Jadi, kenapa mikirnya jelato? karena hmm. waktu itu belum belum ada ya? belum ada waktu itu belum ada terus uh, mikir uh, coba gelato lah gitu iya nah, ternyata istilahnya udah keduluan tapi bukan masalah ya? Si tidak masalah, masalah ya. karena konsepnya beda oh, iya benar iya kita bukan Jelato yang uh, take and go gitu bukan hmm. tapi kita yang Ya, aku setia kafe. Buat kamu mau nongkrong, mau makan gelato, mau bawa familymu, mau mau sama teman-teman, itu juga bisa. Itu tadi sempat jelasin kalau sempat belajar-belajar uh, kopi di di, di bah, Inggris. Ya. Nah itu uh, tadi juga sempat ngobrol. Ternyata ilmu kopinya lumayan bagus juga, Mas Adi. Ada, Merti, nah. ada ada orang ngerti ono espresso ono pahit, ono opone gak ya nih itu, ya. itu itu enggak enggak aku aku enggak yang kayak gitu banget. Hmm. Um, aku cuma ngerti tapi enggak uh. yang sedalam itu gitu. Oke. Okay. Kayak aku belajar sama si Grace itu juga cuma belajar bikin. Uh. Jadi kayak misalnya bikin bikin bunga, bikin apa gitu ya dulu jadi ini pas bikin kayak itu buletok udah. Gitu ya. <laughs> Emm <laughs> um, Bahkan biasa. ini bikin kafein itu ya Ya, ya, kakak aku itu konsultasi sama si Chris ah, kadang gitu. Karena mungkin udah dekat. Okay. Dan apa namanya? Ya dia, dia aku salut sama sama si Chris karena dia tipe orangnya yang apa ya? Kita di sini itu mau memajukan perguruan bersama. Betul. Betul. Bukan hmm. yang ilmu yang aku punya tak kekepis sendiri. Ah, Bukan, tapi ya dia sharing, sharing dan, dan dan aku mikir kalau misal pun ada orang yang tanya ke aku Uh, tentang ilmu yang aku mungkin sudah lewati hmm. Ya tak kasih tahu, hmm. Karena uh, Pekalongan ini tuh anak-anak mudanya itu banyak yang Keluar kota dan tidak mau di Pekalongan nah, itu sayang uh, naik itu Pekalongan kapan maju gitu. nih? Gitu Dan Petari kalau misalnya ada yang mau buka nih Kayak teman-temanku saya ngarap itu hmm. Mau buka kafe mau buka ini Loh, Malah bagus hmm. Malah bagus maju, uh, ya, Perputaran ekonomi ini jalan Kita bisa maju bareng Kita berkembang bareng gitu malah bagus, malah bagus. Uh, ekonomi ini makin kencang ya. iya. Yeah. Ya. saya mereka berkaryanya kebanyakan yang orang-orang bagusnya, orang-orang hebatnya itu malah berkarya di luar kota. iya. Gitu. Yeah. saya. itu uh, soal tadi soal cegress bagi sharing itu uh, saya pernah lihat. Si sering beberapa kali ngasih kayak semacam seminar gitu, mm. uh, itu emang bener yang yang saya rasain emangnya gitu. Jadi emang kalau ada kampus mau minta tolong Si jadi narasumber, dia open banget kayak gitu. Terus juga kita juga rencana juga mau manggil Si juga. Tadi mudah-mudahan bisa keluar banyak dulu ya. Iya. Yeah. Yeah. Itu banyak soal... lain ya banyak. Uh, uh. Terus kemarin sempat kesini uh, lihat karyawannya cukup banyak juga. Banyak. Uh, itu sekitar berapa? Untuk sekarang itu tiket senam dan 6 ibarat uh, dan 6 waternya ada delapan, okay, berarti, berarti 20 puluh, sama ada satu cleaning service. Hmm. Cleaning service ada dua sih, hmm. betul. Um, hmm. Cuman ini rencana mau tambah lagi, cuman wow. sedikit demi sedikit, yeah. karena takutnya ya semua pasti berdoanya itu bakal ramai terus, betul. gitu kan. Betul. Uh, kayak aku sekarang ini ya, memang capek, tapi... Uh, seneng gitu ya, ramai dan karyawan juga seneng kalau ya. rame, karena betul. mereka produksi nambah. betul. <laughs> nah, cuman kalau amit-amitnya nah. pas lagi turun, nah itu hmm. agak keberatan hmm. makanya ya. ini sebenarnya masih pertimbangin mau nambahnya itu berapa. Betul. karena kalau untuk sekarang memang kurang. Hmm. Gitu. kalau sekarang ya dua aja ternyata kurang ya. kurang. Sebenarnya yang, yang bikin ribet itu kurang konsistennya. Dalam artian kalau pick itu pick banget, yeah. kalau itu itu coba kalau misalnya dibikin stagnan, standar, gitu terus, ini sudah enak ya. Cuman kalau misalnya kalau misalnya nggak nambah tapi picknya kurang, yeah. pas lagi pick kurang. Yeah. Tapi kalau nambah tapi pas ini kok kayak kloboan yeah, gitu. Makanya. Itu yang ribetnya itu di situ sih. Mm. Mm. Ini soal konsep Masadi. Ini kalau uh, boleh jelasin konsep uh, nya ya gimana Mas Hadi? Jadi setelah riset-riset pasar, uh, pertama kita itu nantuin mau bikinnya kafe apa, mm. ya kan? sudah jelas uh, ide awal adalah gelato. Lalu aku kasih usul mm. uh, ke kakakku, udah daripada gelato, mending uh, yang lain juga. Mm. Makanya ada kopi sama ada uh, makanannya. Mm. Um, konsep seperti ini itu masalah desain itu yang urus kakak itu semua ya, masalah, ya. Uh, Cuman masalah uh, brandingnya, logonya, namanya oh. itu kita semua mikir bareng-bareng oh. Kenapa kok warnanya hijau, oh. kenapa oh. warnanya kuning master, ada putihnya, ada coklatnya uh, Lalu kenapa kok namanya Ato, oh. itu kita diskusi bareng Dan nama Ato sendiri itu sebenarnya ini, ini ini tuh agak apa ya, <laughs> agak ya agak udah lain aja kayak gitu. Arto kan namaku kan Adi Sugiarto. Adi Sukyarto jadi Arto. Yeah. Se sebenarnya keluarga Sugiarto sih. Uh. Nah itu akhirnya pakai nama udah Arto aja. Biar pemain bisnis ya. and gelato. Oh. Gitu. Dan ini sebenarnya usaha ini itu mama sama papaku yang encourage. Uh, okay. Yang yang Nyimangati. yang nyemangatin Nyimangati. gitu. Nyimangati. Uh, untuk ini. Mama sama Papa invest buat kalian satu keluarga kakak adik perempat kerja sama bareng. Orang apa namanya uh, kita di rumah itu selalu diajarin buat kalian mau berantem kayak gimana pun hmm. kalian itu satu, Betul. satu keluarga satu cara kalian satu di sini kalian belajar kerjasama hmm. untuk bisa maju bersama. Okay. Oh iya okay. memang ini nggak nggak bisa diceritain bukan nggak bisa ya susah diceritain debatnya dan berantakannya dan berantemnya sampai kayak gimana sampai sampai sekarang ini, cuman cuman ya kita tetap tetap stay together as betul. team dan dan kenapa namanya Arto? Arto itu kan harta. Ya, betul. Harta itu uh, banyak orang mikir harta itu cuman uang. Ah. Padahal ya harta ya ndak uang. Banyak. Kalau kayak gitu ndak ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. keluarga. Okay. Ya. Ya, Di sini kenapa namanya Arto? Kita nggak cuman pingin stay together as a hmm. kakak-kakakku sama aku sama adikku Tapi juga dengan kita nyediain cafe seperti ini itu, inginnya itu orang yang datang ke sini itu bisa menjadi Bisa menemukan keluarga baru, hmm. teman-teman baru, suasana baru, hmm. cuan baru hmm. Ya, gitu. Saya mau, mau bisnis, ya, mau meeting ya. gitu ya Harta yang terwujud dan tidak berwujud lah ya. intinya ternyata dalam juga ya. Mrs. <laughs> dari Arto jadi family bisnis terus pisi, apa namanya filosofinya iya. Yeah. dalam juga gitu.